Peserta 28 juga pemilih somo ketawapan ponolojo pemilih nomor peserta 29 nama kami Maria dari berkah pam berkah mendov pam pacitan nomor peserta 30 Dewi Arum nama pemilih robinson pam trenggalek nomor peserta 32 lintang pemilih lor lintang selabung Nampak peserta hujan berdua, nama kami. Bila ya, minggu, bila hari ini hari ya, minggu, semoga saja sampai nanti malam tidak ada hujan. Iya. Terima kasih. ya oh, Persiapan silakan untuk kelas E. Oh, bajuannya panitia dapat kelas E bisa dibawa oleh saya. Untuk E betina. E betina. Yang sudah didaftarkan, silahkan bisa dibawa masuk ke backdrop penjurian. Sekali lagi, kami sampaikan untuk kelas E betina. Terima kasih. Dan untuk yang setelah diukur tingginya melebihi, lebih 60 bisa langsung naik kelas, otomatis silakan konfirm ke silahkan konfirm ke panitia untuk meminta nomor nomor yang sudah naik kelas konfirmasi ke panitia naik kelas D D betina tadi ada yang diukur kelebihan adalah dari Lamongan. Panggilan kami tujukan pada semua peserta yang untuk kelas uh, E betina. Silakan langsung dibawa masuk ke pedok penjurian. 34 Tambah satu lagi nomor 35 nama kambing Isabella eh, Koang Masih Monti Mas. Malang. malang. ya. Nama ini, namanya Sumur. Sumo. Bo. Berarti bironi, Satu, satu lima. Itu, lima. Bo. Bo. terlalu murumure belum ya? kok tahu. tiga tahun? semua tiga tahun harusnya. dari Malang. untuk seluruh penonton, kurangi kerumunannya dikuran ya kami bagil, kambing yang belum masuk Kilo berpah, nomor 14 kosong. nomor 13 nama kambing Lexi Remaja Farm silahkan dibawa masuk ke petok nomor 12 Seruni dari kambing hutan farm Nomor peserta sembilan, Allen Asfarafam Mitar. Nomor peserta yang masih kosong silakan langsung dibawa masuk ke petok penjurian. Ini lor, mantap juga ini lor masuk ini. acara nah, ini protokol kesehatan diwajibkan pakai masker. Kalau disampaikan yang belum pakai masker dan mohon bantuan panitia untuk menyebar masker. Yang tidak bermasker silakan minta ke panitia untuk mengambil masker atau panitianya yang ngambil silakan. Yang tidak memakai masker wajib bermasker. Dan untuk adik yang Jangan masuk ke arena adik itu. Adik itu enggak boleh masuk ke arena kecuali panitia dan tim juri. Hah? Eh? Oh, oke. Berapa harganya Pak? niku? Umur pinten Umur berapa? hampir dua, hampir dua bulan. Umur dua bulan ya. Bapak sinten, namanya bapak Pulau Pak Oh, kita langsung saja. berapa bulan? Dua bulan. Dua bulan tanggal bulan itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore. Masih teman -teman kecil sudah diatawar pecinta pendobi dan peternak dari Bapaknya. semuanya lagi pada kegiatan kontes kambing Ponorogo Bangkit. Uh, seperti biasanya sebelum Pemilihan kita mulai akan saya sampaikan: regulasi dan aturan dalam kontes hari ini agar dipahami dan dimengerti oleh teman-teman peserta. -teman yang pertama, ketentuan untuk kambing yang di diskualifikasi ya. eh, satu adanya cacat permanen seperti bisik sanglir, kaki patah, kemudian tidak ada gigi sama sekali, kemudian mata buta itu eh ada. uh, adapun untuk kriteria yang akan kita jadikan acuan pada kontes hari ini terdapat 12 kriteria mulai dari kepala, telinga, Postur, kaki, ekor pola warna, dan lain-lain Sampai dengan keserasian Ya, untuk dipahami Kemudian untuk alur penilaian Yang pertama Kambing dari masing-masing kelas Yang pertama materi kambing Yaitu 12 kriteria tadi ya. Kemudian kesehatan dan perawatan selanjutnya kondisi atau penampilan dan performa kambing untuk dimengerti uh, uh, untuk contoh saat di pedok peserta uh, dibawa ke tempat penilaian ternyata kok ada estrogen, kambing terpleset atau seperti apa akhirnya tiba di tempat penilaian kaki kambing tersebut ada trouble atau masalah ya ah uh, tinjuri menilai saat di tempat penilaian ya jadi di materi kesehatan dan perawatan kemudian kondisi dan penampilan kambing itu dengan ditandai dengan bendera ya ditandai dengan penancapan bendera ah uh, dihitung dari bendera terbanyak dihitung ke bawah sampai terpilih apabila peserta di atas 30 ekor nanti akan kita pilih 15 kontes e yaitu <tuk> elektronik kontes online sistem jadi peserta maupun penonton bisa melihat uh, live score dari penilaian di panggung 10 besar tadi lewat Uh, LED monitor yang ada di samping barikade itu, Pak ya, itu nanti bisa dilihat layarnya. Jadi nanti masing-masing juri akan membubuhkan nilai otomatis di sana akan berubah-ubah sesuai dengan objek dan tidak bisa diganggu juga, ya. Apabila ada komplain, itu yang pertama harus Uh, harusnya lebih bijak kalau mau komplain itu dilihat dulu kambingnya yang mau dikomplinkan ya karena itu nanti akan meng mengganggu jalannya kontes kita pada hari ini uh, yang pertama saya sendiri Andi Susanto sebagai dewan juri.